seperti Ke pertama kita lihat di sini ada sebuah unggahan kabar soal Rizky Billar yang dikabarkan oleh akun heavenly 500 persahabat yang perhatikan di postingan ini ada sebuah pernyataan dan sebuah kalimat dari pengacara Papa Billar yakni Sandi Arifin Persabata tentang proses hukum akun haters Rizky Billar dan Lesti Kejora. Dipahami disimak baik-baik di sebuah kalimat ini Sementara masih dalam proses penyidikan, titik terang sudah mulai kelihatan Kemarin tinggal periksa Lesti, cuman waktu itu keburu melahirkan Jadi kita mau reschedule lagi, kayaknya minggu depan katanya persahabatnya Wow, kayaknya minggu depan persahabat ya Karena sudah menemui titik terang soal masalah haters ini Mudah-mudahan Segala prosesnya diberikan kemudahan, diberikan kelancaran. Pertambahnya biar jerani untuk haters yang selalu memfitnah, yang selalu menyudutkan, dan selalu menyudutkan idola kesayangan kita. Berikutnya juga di sini kita lihat ada sebuah kalimat caption yang dituliskan, pengacara Rizky Bilar Sandi Arifin menyebut proses hukum terhadap ancaman dan pencemaran nama baik kliennya. Dan sang istri Lasti segera berlanjut Saat ditemui awak media, Sandi menyampaikan Bilar ingin melanjutkan laporan hingga beres Pesannya terus menjalankan proses ini sampai ketahuan siapa pelakunya Ujarnya dilansir wartahut persahabatnya ketika diwawancara Pengacara Rizky Bila Sandi Arifin menyampaikan bahwa Saat ditemui awak media persahabatnya ingin melanjutkan laporan hingga beres itu Agar rezeki bilang, mudah-mudahan prosesnya diberikan kelancaran. Amin ya Rabbal 'Alamin, kita tetap semangat. Dukung terus apapun yang dilakukan oleh idola kita. Agama berikutnya, tentu ada lagi yang selalu membuat kita semakin kerap bersahabat. Ya, perhatikan di sebuah unggahan di posting oleh akun Leslar Gopapli. Ini mengunggah sebuah kalimat komentar yang tidak mengenakan kita semua sebagai fans sejati Leslar. Disimak di sebuah kalimat komentar yang diberikan oleh akun FB Warhma mengatakan, Fansnya Leslar sama Bilar Kampungan, eh uh, sama kayak idolanya WKWK -WK, katanya bersahabat ya taping menoram mbak, taping fans fansnya Leslar gak jelas semua ngomong apa, andu malu kawekal kalu juga belum tentu dibayarin Leslar, tapi udah ngidolain Leslar sampai segitunya tiatimba, Allah murka karya fans Leslar lebih mengidolakan manusia Amit-AMIT ih katanya ya dan kita lihat juga ada sebuah jawaban dari akun anitan, skorita 94, di ketar-ketir udah koleksi diri aja kita, bawa-bawa Allah gini kita sama-sama manusia ia ya, punya hati dan perasaan emang kampungan itu gimana sih mbak Katanya -kata itu ya Lagi-lagi ini komentar yang selalu membuat kita geram sebagai fans Leslar Persahabat ya Kita lihat juga di Kalimankansen yang dituliskan di postingan ini Eh mohon maaf Mpok. Siapa yang lebih mengidolakan daripada Tuhan Al-Zubillahi bawa Tuhan Hati-hati lomba, semoga Leslar, Leslar fans, dan Leslar lovers penuh berkah hidupnya Selalu memberi contoh dan manfaat baik untuk semua orang penuh keberuntungan dunia akhirat Fanbase ini hanya untuk memberikan info idola atau bersahabat ya. Have fun dan mendukung tidak mau ada menjelekan dan lain-lain sebagainya Kita sebagai fans yang baik, kita harus tentu bersahabat ya. Mendukung dengan baik juga selalu mendoakan buat lagi kesayangan kita. Di sini juga persaingan banyak sekali tanggapan yang diberikan. Ya ini dari akun Instagram Biti Rohila mengatakan kemarin gue balas komen dia dengan gue katain balik kalau dia yang kampungan eh dibilang gue bakal kena azab gara-gara udah ngatain dia. Ini sih tentunya bikin pengek juga persaingan ya. Biarkan saja kita sebagai fans. Harus mencontohkan dengan baik nih kepada orang-orang Bahwa kita sebagai fans sejati Leslar Itu selalu positif mendukung karya-karya idola kita Berikutnya juga para sahabat perhatikan Ada sebuah kabar yang spesial banget nih Dari polisi Leslar Kita dihimbau untuk memvoting idola sekaligus donasi bangun masjid Leslar Lovers Tuh para sahabat ya Jumat Berkah Apalagi di hari ini nah hari Jumat Berkah Mudah-mudahan kita semua diberikan kesehatan kebahagiaan dan kesuksesan tentunya. Alhamdulillah persahabat ya, untuk sedekah bantu renovasi masjid rusak ini sudah mencapai rp rupiah Alhamdulillah persahabat ya terkumpul dari 200 juta tuh. masya Allah mudah-mudahan yang bersedekah tentunya diberikan rezeki yang berlimpah. Amin ya rabbal alamin. Ke kabar selanjutnya Adakah bahagia juga persahabat ya alhamdulillah untuk forecast semalam Di channel youtube MOP Channel persahabat ya alhamdulillah sudah masuk trending 16 di youtube Ini suatu kebanggaan dan suatu kebahagiaan yang kita rasakan Yang kita dapatkan juga persahabat yang mudah-mudahan dukungan semakin banyak Dari orang-orang baik yang tulus mencintai idola kita Mudah-mudahan juga kita mendapatkan vitamin baru di siang hari ini Jangan kemana-mana tetap stay tune dan pantengin channel ini Biar kalian tidak ketinggalan